Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini ada servisan samsung a10 katanya sih tidak bisa dicas coba kita dicas oke ya ternyata dicas keluar logo tanda seru Tosibul tanda seru kuning, artinya tidak, cas tidak masuk. Lihat, tidak bisa masuk, kemungkinan di jalur casnya. Coba kita bongkar dulu kita cek Oke, kita bongkar kalau samsung A10 dia tidak pakai baut tinggal buka backdoor nya atau casing belakang Oke kita copot sim card dulu kita cari Tusukan sim card Oke kita keluarkan dulu sim cardnya Kita coba Congkel dari Samping perlahan. Biasanya menggunakan Semacam kayak mikro tipis atau bisa pakai kuku tapi kalau Samsung A10 nya belum pernah dibongkar biasanya masih agak susah jadi kita harus buka pelan-pelan kita congkel muter sampai benar-benar buka semua oke sudah usah buka kita pelan-pelan dan kita cek di jalur USB nya di casnya atau di konektornya kita bongkar dulu, di bagian bawah dulu oke, setelah kebuka kita cek di PCB nya pertama kita coba jangan ganti dulu, tapi kita lihat dulu copot soketnya dulu sama antenanya apakah konektornya kotor dan baterainya jalur baterainya copot dulu biar HP nya mati benar-benar mati total tidak ada arus ke mesinnya kita jongkel perlahan oke sudah bisa kita lihat dulu di konektornya kita coba lihat dulu di konektornya ini PCB bawah kelihatannya konektornya ada semacam kotor kayak semacam koros kayak habis kena air itu habis kayak karatan mungkin ini habis kena air coba kita bersihin pakai peniti atau jarum kita bersihin Siapa tahu bisa. Kalau bisa berarti tidak usah mengganti konektornya. nggak tahu ini koneknya casnya kontak ganti atau biasanya casnya yang kontak ganti yang ampernya terlalu gede, jadi terlalu panas, cepat berkarat kita coba pasang lagi kabel antenya pasang lebezibelnya pasang Coba kita mulai dicas Ternyata masuk, tapi apakah masih ada logo tanda seru? Oke, bisa mengecas. Ini baterainya masih ada 26% Mungkin tadi agak error setelah baterainya juga dicopot karena konektornya terhambat tidak bisa masuk ini udah tidak ada lagi logo berarti ini sudah bisa mengecas oke kalau sudah bisa mengecas kita pasang tutup belakangnya atau backdoornya Oke kita Rapikan Pastikan semuanya Rapi Terpasang seperti semula Coba kita Pasang SIM card atau memory card, ya. Coba kita charge lagi. bisa bisa mengecas berarti permasalahannya ada di konektornya kotor cuma dibersihin aja cas masuk kalau tidak masuk itu tadi ada, lo, ada logo hasronya oke sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh